Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan mulana di game Counter Side ya. Di sini gua akan melakukan pengambilan atau memanggil atau ya atau menjemput Yumina ya, yang kita, yang kita, yang gua ya, ya, yang kita lah maksudnya. Karena game ini untuk semua orang ya, bukan untuk gua sendiri. Oke, okay, mari kita lihat dulu. Nah kenapa jadi pencet-pencet ya bang ya oke okay, sebelumnya yang udah gua singgung di sebelumnya itu kan kita dapat dari hadiah-hadiah ini ya hadiah-hadiah ini oh summer special gift udah ada summer aja cuy Universal, anniversary yang mana kalian akan mendapatkan wafnips uh, squad awaken recruitment coupon ya nanti kalian bisa memilih salah satu dari mereka ya Waktu itu sempat itu ada orang itu bilang, "Ya, tetap gacha, ya, itu waduh, tetap gacha dong." <tuh> Ternyata itu memang ngilih, ya. Nah, kita ambil, kita klaim yang sengaja, gua enggak klaim. Ya, nah. untuk berikutan ini, kita sudah klaim, kita ambil mana tuh? Mana? Baru oke. Di sini, kita cari ini. Nah. Mari kita pilih kita gunakan kita ambil ya ambil Yumina karena kita belum punya ayam kita ya ayam kita karena kalau ini gue udah punya ya dia awal lawan ya. Mari kita langsung akhirnya sudah bisa punya Yumina alhamdulillah alhamdulillah. Bismillah Oh. Ah. Uduh. Oke dia akan melindungi kita rindu. Aku rindu. Aku rindu. Aku nah ini bagian mana tuh yang kalau milih-milih nih nah ini baru ada milih-milih nih nih you can following up to 100% atau berapa ini baru gacha ya yang tadi itu ngambil nah, selector nah, jadi kita bisa milih akhirnya kita sudah punya yang kita ya eh, itu benar-benar dapat kan oh ya benar kan dapat kita langsung upgrade ya saudara kita langsung enggak bisa di-alum di upgrade sampai level maksimal aduh enggak bisa cok, limited 1000 ruang oke okay. udah limit break ya limit break lagi mantep langsung bintang enam. Apakah ini bagus? Ya enggak apa-apa lah kita coba kan dulu Tapi gua mau bikin konten ini nih Bikin konten buat ini naikin si Elizabeth Elizabeth, Elizabeth, siapa tuh namanya tuh Ini orang ini mana Nah, Estherosa Gua mau upgrade juga sama Yumina biasa Nah, oh ya kita belum naikin skillnya ya. Kita naikin skill equipment juga Egumentnya udah dipakai dengan yang lain, de. Oke, okay, jangan khawatir, Oke, okay, jadi kita tinggal ubah di sini. Kita tambahin saja, change unit. Ayah. 会社ちょっとの間会社に泊まっ <laughs> gitu, eh? si sekali にろ。nah nah <laughs> enggak papa saya punya duit sedikit lah dah itu saja thank you yang udah nonton dari awal hingga selesai jangan lupa diberi like jika kalian suka dan jangan lupa di subscribe ya oke okay, gua Dendri Maulana undur diri sampai jumpa di video counter side berikutnya bye bye <tuh>